Dolar New Zealand, USD Bearish, waspadai sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga emas sedang melakukan fase rebound dengan tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.67123 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.67335. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212